sobat kepegawaian berikut adalah panduan pembuatan akun dan verifikasi data pada aplikasi pendataan tenaga non ASN. jangan di skip tonton sampai selesai uh, ya, untuk portal utama sudah ada di sini akan ada semua informasi untuk tenaga non-ASN, eh, buku petunjuk tentang buat, eh, pembuatan akun, dan juga dari alur. Eh, begitu juga untuk FAQ, dan juga ada helpdesk. FAQ di sini mungkin eh, nanti beberapa pertanyaan yang memang akan sering ditanyakan oleh eh, tenaga non-ASN. Ya, itu akan kita masukkan dalam FAQ, dan juga nanti akan ada helpdesk. Helpdesk ini dibagi. Uh, helpdesk instansi terutama uh, jika nanti saat pra finalisasi ada uh, ada tenaga non ASN yang belum didaftarkan seperti itu dan di Helpdesk ini juga ada uh, Helpdesk untuk perubahan nama dan tanggal lahir khusus untuk uh, data THK 2 di sini ada infonya lalu kita masuk kepada akun jadi uh, jika nah Jika tenaga non-ASN sudah didaftarkan, maka eh, tenaga non-ASN itu sebenarnya wajib untuk melakukan konfirmasi atau aktivasi dari eh, data eh, keaktifan dia sebagai tenaga non-ASN di instansi tersebut dengan melakukan pembuatan akun dan registrasi. Pembuatan akun ini akan me membuat eh, bukti akun, dan juga kalau untuk registrasi, dia akan melakukan pengecekan jika memang ada data yang. Tidak sesuai dari inputan admin, dia dapat melakukan usulan atau diinput. Kami akan bandingkan datanya. Jadi, di sini tenaga non ASN juga dapat melihat data yang sudah diinput atau diimport. Kita akan coba ini sebagai contoh. Ya, email yang, dimasuk, yang dimasukkan dan juga nomor handphone harus yang uh, masih aktif. Nah, dia akan, jika lolos, uh, jika masuk, maka dia akan bisa meneruskan uh, pembuatan biodata. Tetapi, jika uh, dari depan itu harus tenaga nonesana mengecek dulu apakah nanti uh, nik yang dimasukkan typo ataupun memang benar-benar belum didaftarkan oleh admin instansinya. Di sini, e, password dimasukkan sesuai dengan ketentuan, e, dan juga harus mengupload e, KTP dan juga pas foto terbaru yang nanti akan menjadi data e, pembanding dari. Dari data misalnya dilakukan e, lupa password ataupun lupa jawab pertanyaan pengaman, akan ada konfirmasi. Ya, setelah ini berarti e, akun sudah terbuat dan bisa langsung melakukan registrasi. Di sini, setiap tenaga non ASN dapat juga mengunggah ijazahnya, ataupun dapat melihat jika sudah diunggah oleh admin instansi, karena ijazah merupakan data utama untuk administrasi atau untuk verifikasi. Nanti di sini akan ada kelengkapan seperti pelamar CASN sebenarnya isiannya data-data diri seperti kabupaten domisili, status perkawinan dan lain-lain. Di sisi sini ini adalah inputan dari admin. Nah, kemungkinan juga ada perbedaan dari inputan yang memang sebenarnya ada dan itu bisa dikonfirmasi oleh tenaga non ASN-nya juga dengan memasukkan data ini. Data ini akan menjadi data pembanding dari inputan admin maupun dengan inputan dari tenaga non ASN-nya. Ini adalah data yang sudah diinput oleh admin. Maka dari ini tenaga non ASN-nya dapat melakukan kelengkapan seperti mengunggah SK atau bukti pembayarannya dan juga bisa mengedit. Misalnya ternyata ada data-data yang tidak sesuai kita akan coba untuk satu data. Nah ini misalnya ternyata untuk jabatan saat ini bukan seperti ini ataupun pendidikan pada saat sk-nya tidak tidak ini itu bisa dilakukan uh, bisa dilakukan uh, koreksi bisa dilakukan koreksi oleh tenaga non asn itu sendiri. Untuk kelengkapannya maka nanti setiap tenaga non asn harus melakukan konfirmasi atas data yang diinput input dengan melakukan centang atau checklist kepada semua data yang e, sudah diinput sebelumnya, ini e, bentuk konfirmasi semua data dan juga pengecekan apakah data yang diinput ini sudah centang akhir. Jika sudah, maka dia e, berkenan tenaga non ASN-nya dapat mencetak e, kartu pendataan non-ASN ini adalah bukti dari tenaga non ASN. Jadi ini berupa bukti bahwa dia sudah mengikuti, sudah mengkonfirmasi data dari importan admin instansi maupun dari yang bersangkutan. Dari sini tenaga non ASN-nya sudah selesai, maka akan masuk ke proses pemeriksaan dari sisi admin instansi sampai ke finalisasi. Perfinansiasi dan pengunggahan SPTJM, mungkin itu mas Suryo. Jika sobat kepegawaian menyukai konten kami, jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe channel kami. Terima kasih.